Baru saja menginfokan soal sinetron jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua Simak baik-baik persahabat ya Jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua Hai Antv lovers. Jodoh wasiat Bapak Bapak Kedua hari ini tidak tayang Akan tayang kembali hari Senin 3 Januari 2022 Ini peringatan persahabat ya Pecinta tentunya jodoh wasiat Bapak JWB Bapak Kedua Bahwa hari ini tidak akan tayang akan tayang kembali di hari Senin, tanggal 3 Januari 2022. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan, Antevelovers dan para fans setia Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua Mimin minta maaf karena khusus hari ini Jumat 31 Desember 2021 Serial Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua tidak tayang Dan akan tayang kembali Senin 3 Januari 2022 jam 21.00 Waktu Indonesia Meret Terus setiap nonton serial Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua ya Tuh ini info resmi dari Antv. Bahwa jodoh wasiat Bapak Bapak kedua tidak akan tayang hari ini Tayang kembali hari Senin tanggal 3 Januari 2022 bayang tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Dari akun bunda Anaskor alia86 Oke Min terima kasih infonya Wow Setia JWB2 persahabat ya Alhamdulillah banyak yang mensupport Mudah-mudahan kita semua sebagai fans sejati Leslar selalu mendukung apapun acara-acara yang dibintangi oleh idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga perhatikan di unggahan Igas Indosiar ini menginfokan juga nih soal tanggal 8 launching perdana BBL di Indosiar ada sebuah pertanyaan, apa aja nih kesiapan kamu para Lesla Lovers menyambut tanggal 8 Tuh ditanya tuh oleh Indosiar langsung Apa saja kesiapan kalian para warga Konoha Lesla Lovers menyambut tanggal 8 Karena di tanggal tersebut adalah tanggal kebahagiaan kita semua Perdana launchingnya L di TV Para sahabat, ya, mudah-mudahan acara semuanya lancar Acara dipermudah dan disukseskan. Amin, ya Robbal 'alamin. Dan untuk selanjutnya, kita lihat juga persahabatan sebuah unggahan spesial bahagia, kolaborasi Lesti dan Rosa ketika semalam di acara konser. 25 tahun rosa masuk trending bersahabat di Youtube RCTI ya Wow, Masya Allah banget kebanggaan kita Selalu saja trending, memang ratu trending banget nih dede DLST Mudah-mudahan selalu berkarya Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Info ini kita juga dapatkan dari akun Lesla first Bekasi ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini. Alhamdulillah, trending, Moga bisa ke pucuk. Amin. Yuk, sama-sama persahabat ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan idola kita selalu membanggakan. Untuk ke kabar berikutnya juga kita lihat. Di sini ada sebuah postingan persahabat yang sebelumnya ada unggahan dari Dedek Lesti. Di simak persahabat, ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek. Aku akan membuatmu jatuh dalam kegelapan, karena cahayaku akan selalu menerangimu Terima kasih telah datang, telah hadir di duniaku, selamat datang anakku Wow, Masya Allah banget ya, kalimat luar biasa Dan tentu ada sebuah komentar dari suami tercinta Gak sabar katanya tuh, wow terpantau para ya Ada kakak Bilar yang ikut berkomentar dengan meneruskan sebuah kalimat nggak sabar Rupanya ada yang kagak sabar juga nih persahabat Yang melihat launching perdana Baby di Indosiar. Mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan Amin Dan kita lihat juga di komentar persahabatnya Banyak tanggapan yang diberikan Yakni dari Agung endah 8004 Masya Allah kita juga nggak sabar Pengen lihat wajah anakmu Cute banget ya sama banget kita warga Konoha gak sabar melihat debut perdana launchingnya BBL di TV Indosiar Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia Jangan kemana-mana total stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya